Tapa hancur hati, hilang gairah hidup, serasa hampa, selimuti di jiwa, tak. Tawa Dan tak ada ceria Semua hilang Terkubur dalam duka Dia tahu aku mencintainya dan tak ada yang bisa mengganti dirinya Tuhan Tahu aku mencintai ya. dan tak ada yang bisa mengganti. Summer Cintainya, dan tak ada yang bisa mengganti.